di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya mau merangkai juga memakai wadah plastik gelas ice cream Kita bikin apa ya? Hmm, kemarin tuh waktu kita live ada yang nanya, apakah ikebana itu bisa dibikin untuk centerpiece. Jadi saya ingin coba hari ini memakai wadah ini untuk bikin centerpiece. Mungkin nanti bisa dipakai untuk di tengah meja e, karena ini warna-warni mungkin cantik untuk anak-anak ya coba kita lihat nanti sebagai rangkanya memakai aluminium karena saya lihat aluminiumnya ini meliuk cantik sekali di sini saya pakai kensan ya lalu ini ini aluminium nah karena untuk centerpiece itu harus depan belakangnya tuh cantik, bukan satu arah aja yang cantik. Coba kita lihat nanti. Ya. Jadi kita putar, kita lihat apakah di bagian belakangnya juga udah cantik. Kita betulin sedikit. Nah Kemudian kita putar lagi, kita lihat lagi. Oke. Setelah itu. Saya akan memakai daun sindapsusnya. Daun sindapsusnya ini sudah saya kasih kawat ya. Saya tidak terangkan bagaimana cara memasang kawatnya di sini. Nanti akan saya akan siapkan video khusus untuk trik dan tip bagaimana mengawati daun, bagaimana menempel tangkai dan sebagainya. Daun ini akan saya pakai depan dan belakang supaya kalau dibalik nanti juga bagus. Ya. ini saya taruh di sini, ini udah dikasih kawat jadi kita bisa tekuk-tekuk. enaknya kalau udah dikasih kawat seperti itu. kemudian saya kasih yang lebih kecil. repotnya merakai centerpiece itu seperti itu. harus dua muka cantik, dua muka harus bagus. Memang biasanya ikan itu hanya satu muka ya, tetapi e, memungkinkan saja karena kan kalau zyuka itu kreativitas ya, tergantung kita maunya gimana. Jadi boleh-boleh aja, bisa-bisa saja. Kita lihat di belakangnya lagi. Nah, oke. Ya, di debuk, di belakangnya juga tetap cantik setelah dapat daunnya saya kasih di sebelah sini tiga, supaya nggak terlalu monoton sama banget yang agak kecil ya. Ya. kita tahu ya di belakangnya nanti cantik apa enggak kita mesti lihat juga apakah masih bisa Oke juga sih, bisa, ya. nah kerapotannya centerpiece seperti ini, tapi bisa, bukan, tidak bisa, mesti sedikit lebih sabar dan lebih cermang, oke setelah itu saya akan memakai bunga lisyantusnya, Bunga ya seperti biasa, kita pakai dia pendek di dalam, lalu yang agak panjang. Senangnya kalau lisiantus itu ada dua warna ya, yang kuncup dia biasanya lebih muda. Cantik sekali. Menghadapnya sama seperti biasa ya, semuanya sama kita. Lebih pendek Lebih pendek sedikit ya. Lalu kita balik Kita lihat belakangnya bagaimana Nah, belakangnya juga harus cantik, kan ya Memang kalau untuk e, dua muka ini Kita akan memakai bunga Lebih banyak Kita pakai bunganya dia lebih banyak nah, Biasanya Kita harus bikin sedemikian rupa supaya dua-duanya cantik ya pun ini di bagian belakangnya kita balik lagi, kita lihat bagaimana ke depannya ke depannya masih oke okay, enggak? jadi begitu kalau kita ngerangkai dua muka kadang-kadang tangkainya ini kecil susah untuk ditaruh di campsan kita harus tambah penebalan pakai floral ya. tape Kita lihat lagi entar Ada kedepannya bagaimana Ini aja deh Oke Di sebelah sini saya juga akan taruh sedikit kertasnya Insignative aja sih si kertasnya Karena warnanya juga kuat Mekanik-mekanis ini kalau harus kita tutup nanti. Kita akan pakai statis. Nah, statisnya di sini sebagai pengisi sekaligus juga menutupi mekanik-mekanik yang perlu kita tutupi. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan di belakang. Nah, di belakangnya sudah cantik, cuman tampak samping ini yang kita harus juga e, rapikan karena ini dilihat ke seluruh arah maka dia juga harus bagus. Kita kasih sesuatu di sini, tetapi jangan sampai merusak e, kita punya rangkaian artinya kita tidak boleh terlalu banyak juga akunya, ya sini kayaknya kita perlu taruh juga. kecil aja ya Nah saya kira rangkaian kita sudah hampir selesai saya mau kasih dramanya atau atau penyuntingnya saya punya daun di atas atau yang disebut Morea coba kita lihat kita mau taruh di mana nih kalau setelah ini tuh kelihatannya beda, dia lebih hidup gitu, ya. Nah, kita taruh di sini, kita sedikit. Lalu kita taruh di belakangnya juga. Belakangnya kita taruh juga sedikit. Iya, ya jadi cantik deh rangkaian kita. Nah dari muka sini cantik lalu kita balik kita lihat nah cantik juga jadi bisa kita pakai untuk centerpiece teman-temannya saya kalau misalnya kita mau buat yang besar ya meja yang panjang itu kita bisa pakai bagi beberapa modul bagi ini disusun di tengah dikasih naik sedikit pakai pedestal itu akan cantik sekali Kebetulan sih ada dua baki ya. Coba nanti kita lihat bagaimana. Saya turunkan dulu. Ya, saya ambil yang satunya. Yang satunya saya sudah buat. Jadi langkangkai yang. Oh ya, saya mau kasih audio satu di sini. Biar ada persamaannya nih. Coba ya. Biar matching satu aja sih anunya, tuh jadi rangkaiannya sudah selesai hari ini rangkaian centerpiece untuk anak-anak. kalau suka dengan rangkaian saya silahkan like, share dan subscribe. sampai jumpa.